Musyawarah, persahabat ya Masya Allah banget nih, foto bareng Antara Bunda Lesti, Papa Bilar, BBL dan Kak Zulfikar Persahabat ya, Masya Allah banget nih Pokoknya bahagia sekali melihat keluarga kecil Lesnar Alhamdulillah, Baby BBL pun ikut pengajian Persahabat ya, kita bangga Mudah-mudahan idola kita tetap istiqomah Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik. Dan di postingan ini pun salpok banget ya dengan ekspresinya Abang L yang lagi nguap persahabatnya. Pastinya BBL yang ngantuk banget persahabat ya. Memen ini pun diunggah kembali oleh akun Naslar Al-Fatih, Anaskar FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Masya Allah, ayang embol ikut kajian katanya tuh hingga komentar banyak sekali diberikan. Dari akun salva.azahra.56679 mengatakan Abang L nguap terus ngantuk kayaknya Min katanya tuh betul banget ya sepertinya ngantuk berat tuh Abang L. Berikutnya juga kita lihat komentar selanjutnya. Diberikan dari akun susu ultra strawberry 5 mengatakan ngopi dulu napa bang katanya tuh ya. Ini sih cute banget. Si Embol memang selalu menjadi pusat perhatian. Ekspresinya selalu lucu dan menggemaskan. Kita selalu dibuat bangga oleh Lesti dan Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya momen spesial Alhamdulillah kita melihat potret Papa Bilar foto bareng dengan Ustadz Abdul Somad ya Alhamdulillah bisa foto bareng dengan Ustadz mudah-mudahan sehat terus ya Kita doakan yang terbaik untuk Ustadz dan guru kita dan mudah-mudahan idola kesengan kita selalu istiqomah pastinya amin Kemudian disimak juga persahabat di unggahan terbaru Dr Veni nih Mengunggah sebuah postingan foto bareng Lesti, Bilar, dan Abang El. Wow, memakai baju yang couple dan senada warna kuning. Tadi sore, prasahabatnya setelah kajian, idola kesayangan kita langsung ke tempat acara ulang tahun anaknya Kak Tia Aristia, prasahabat ya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Dr. Feni. Happy birthday Kanaka, panjang umur, jadi anak yang baik dan soleh, pinter sekolahnya, sayang sama kedua orang tua, etia, aristia. Wow, Bunda Lesti Papa Bilar dan BBL ini emang bener-bener luar biasa bersahabat yang gak ada capeknya setelah kajian pengajian musyawarah langsung ke tempat acara ultah anaknya Kak Tia, masya Allah banget ya. Sepertinya Bunda El dan Papa Bilar punya pintu Doraemon Ya aduh luar biasa banget Kita bahagia dan bangga sekali Alhamdulillah Idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian bersahabat disimak di kalimat komentar Banyak sekali respon dan tentunya tanggapan yang positif Dari akun Volina Aster mengatakan Masya Allah Bu Dokter cantik dan pasangan idolaku Leslar dan Abang Fatih Masya Allah banget ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, oleh orang-orang hebat. Dan tentunya mendoakan yang terbaik juga untuk idola kita. Selanjutnya disimak juga hebat Momo spesial di acara ultah anaknya Kak Tia, tuh Bunda El, Aduh, Masya Allah banget ya. Dan pastinya kita selalu diberikan kejutan, dan pastinya selalu mendapatkan asupan vitamin yang sangat bahagia dari idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat ya. Di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan juga. Salvo komentar dari akun Cynthia Lestari, di situ mengatakan, "Habis ini, Salset udah di studio pakai pintu Doraemon mereka," katanya tuh bener-bener nih. Idola kesayangan kita punya pintu Doraemon tiba-tiba menghilang dan sudah berada di suatu tempat aja di Persibet ya. Setelah kajian langsung ke tempat acara Ultana Katia dan pastinya mereka saat ini berada di studio Indosiar. Kita simak di info resmi langsung dari Ibu Siwi mengenai acara DA malam ini sudah dipastikan, untuk acara di malam ini ada Bunda Lesti dan Papa Bilar yang akan tampil bareng di atas panggung Indosiar Dalam acara The Academy 5 Final Audisi di Academy 5 Indosiar Untuk juri persahabat perhatikan, yang pertama ada Bunda Rita Sugiyarto, ada Reza DA, Lesti DA, dan Maesa Ima Untuk host Malam hari ini ada Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ramzi, Rizky Dilar, dan Jirayud DA Asia Jangan sampai lupa, jamnya 20.30 waktu Indonesia Barat, jam setengah 9 malam ini Idola kesengan kita akan tampil memberikan kejutan untuk kita semuanya Berikutnya persahabat disimak juga ya, ini unggahan special moment kemarin ini bonus nih untuk warga Konoha nih, ekspresi Abang L perhatikan deh tuh tangan kanannya. Aduh, ini cute banget ya. Ngapain sih Abang Fatih memegang ukasya nih bersahabat ya, pokoknya gemes dan sangat lucu. BBL selalu menjadi pusat perhatian banyak orang luar biasa dan kita masih menunggu cidukan terbaru nih. Dan pastinya kabar baik berikutnya dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik.